Halo semuanya, aku yang baik lagi di channel aku. Seperti biasa ya, hari ini kita bakal ngebahas video-video super creepy buat asupan horor kalian. Dan sesuai judul video ini, kita bakal fokus buat ngebahas video-video penampakan super creepy dari Amerika Latin. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Pesawat. Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gua super duper creepy. So ada seorang petugas security di bandara Meksiko yang ditugaskan untuk patroli dan ngecek keadaan sebuah pesawat yang udah kosong. Karena katanya karyawan-karyawan yang bekerja di situ itu sering ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari dalam pesawat itu. Padahal pesawatnya tuh udah kosong dan udah nggak dipakai buat terbang lagi. Nah si petugas security ini masuk ke dalam pesawat itu dan doi sama sekali nggak mikir aneh-aneh. Tapi pas Doi ada di dalam situ, Doi ketemu sama sosok yang serem banget. Berga Ada sosok berwarna hitam yang tiba-tiba muncul di ujung pesawat. Padahal beberapa waktu sebelumnya, security ini baru aja ngecek di sekitar situ dan sama sekali nggak ada orang. Kalau kita perhatiin baik-baik nih ya, sosok yang tadi itu warnanya cuma hitam doang dan tinggi banget guys. Yes, buat kalian yang pernah naik pesawat, kalian pasti tahu ya, nggak mungkin ada orang yang kepalanya itu sampai nyentuh ke kap pesawat. So, pastinya sosok yang tadi itu bukan orang ya. Video ini juga sempat viral banget beberapa waktu yang lalu sampai masuk ke pemberitaan nasional di Meksiko. Dan gue sendiri juga yakin banget video yang tadi itu bukan video fake atau settingan. Tapi gue juga pengen tahu nih gimana menurut kalian. Tidak. Seorang ghost hunter dari Brazil bernama Chamos datang dan eksplor ke sebuah reruntuhan bangunan yang dulunya adalah sebuah pabrik dan udah abandon sekitar 10 tahunan. Dulunya pabrik ini tuh cukup besar dan pekerjanya banyak. Tapi banyak orang yang pernah bekerja di situ bilang kalau mereka pernah ngeliat ada penampakan sosok yang mukanya itu hancur. Jadi kayak nggak berbentuk gitu guys. Nah pas si samos ini masuk ke dalam reruntuhan itu, mereka langsung ngerasa kalau mereka itu nggak sendirian. Kayak ada yang ngeliatin. Hmm? Tanpa mereka sadari ada sebuah kepala berwarna putih yang kayak nongol di balik jendela. Kepala itu ngintip ke arah mereka, tapi mereka tuh sama sekali nggak sadar. Pas kameranya dipending lagi ke jendela yang sama, sosok itu udah hilang. Udah nggak ada, guys. Mereka tetap lanjut buat eksplor di situ, dan mereka ngalamin kejadian yang lebih aneh. Oh, baru lagi, baru baru, baru lagi. Baru baru Tem alguém aí? Não, não tem ninguém aqui, cara Aqui, aqui, ó oh, Olha só Aqui em cima, o no pé aqui, Jof O que, que é isso aí, cara? 40, 40, 40, 40 Jota, Jota, Jota, vai, vai cá. Eu vi alguma coisa ali, cara Eu vi uma coisa ali no buraco velho, ali eu vi uma coisa ali no buraco. Aonde chama? Onde que tu viu cara? O que que tu viu? É uma cabeça aqui? Masih kepala yang sama, nongol lagi di balik jendela, tapi kali ini mereka berdua sadar dan mereka langsung shock pas mereka lihat penampakan yang tadi. Tapi mereka tuh nggak langsung kabur keluar, mereka tuh justru makin penasaran dan cari tahu ke ruangan tempat sosok yang tadi tuh nongol. Tapi mereka sama sekali nggak nemuin siapapun di situ. Mereka masih nggak percaya sama apa yang barusan mereka lihat dan mereka masih ngira kalau barusan ada orang yang ngerjain mereka. Sosok yang sama muncul lagi untuk ketiga kalinya. Dan kali ini Do ingin dari balik tembok. Abis ngeliat penampakan yang barusan mereka tuh langsung shock banget dan langsung kabur ketakutan dari situ. Seorang gosan tercewek dari Meksiko bernama Crisel datang dan eksplor ke sebuah bangunan bekas peternakan yang terkenal sangat angker. Doi masuk ke situ ditemenin sama pekerja yang dulunya pernah bekerja di situ. Berdasarkan kesaksian doi, doi itu sering ngedenger ada suara-suara aneh, suara langkah kaki yang kayak naik turun tangga, sampai penampakan sosok misterius yang mirip nenek-nenek. Krisa -nenek. langsung mulai videonya dengan eksplor di lantai 2. Dan di sini doi itu langsung ngalamin beberapa hal yang aneh, kayak pintu lemari yang tiba-tiba buka sendiri dan lain-lain. Tapi gue mau fokus buat ngebahas sebuah cuplikan yang menurut gue ini creepy banget. Pas Chrissel lagi ada di bagian gudang dari peternakan ini. Di situ banyak barang-barang yang udah nggak terpakai dan dipenuhi dengan debu. Selain itu, di situ juga ada sebuah mobil pickup. up. Dan disinilah Chrissel mulai ngalamin kejadian yang menurut gue super creepy. Bastante, bastante antiguo. Oh, Ay dios, aquí se siente la temperatura mucho, mucho más fría. ¿Cómo la sientes ¡Ay! ¡Allá atrás! ¡Ay, Dios mío! ¿qué será un gato, un perro? ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda ahí? ¡Ay, ay, ay! Está horrible. A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar. ¡Ay! Estoy escuchando ruidos. ¿Quién anda ahí? ¿Sabes qué? Yo siento que alguien nos está siguiendo. Siento de verdad desde hace ya un rato, Melissa, como algo viene pegado a mi espalda, pero siento que algo está jugando con nosotros. ¿Qué habrá ahí? Yo siento que ahí se escuchó el ruido, ¿eh? Ay, ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Escuchaste? ¡Ay, como una mujer! ¡Ay! Escucha, escucha, escucha. Escuchan ruidos, como si alguien caminara. ahí, ay, no! Sí. ¿cómo? ¿Cómo pero eso fue muy claro, fue muy claro. el, Como un lamento, como si alguien estuviera llorando. ¿Quién anda ahí?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 tapi, sebelum doi cabut dari situ, doain nutup videonya dengan ngedoain tempat yang tadi. Acabamos de hacer una oración por todas estas almas, o por la entidad que se encuentra aquí, porque hemos sido testigo y es muy... muy impactante lo que hemos vivido dentro de este sitio donde sé que hay almas en pena, o probablemente solo una que está aquí, Y que es la que se ha manifestado Esta oración fue para ti Y para todas las demás entidades Que se encuentran aquí Yo creo que es momento de retirarnos Porque... ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames! Meli! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Yo vi algo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Algo se asomó aquí! ¡Ven, por favor! ¡Por favor! ¡Algo! ¡Córrele, correle, correle! correle ay ¡Ay! ¡No mames! ¿Qué hay aquí? correle, Meli! ¡Ven! ¡Ay, no mames! Es que yo aquí vi que se asomó algo, te lo juro Ayy, kena anda ki, kena anda ki, Yuya, ya no se, sé. de verda, no no hayna, ayy, no vamonos ya, vamonos, vamonos, con cuidado, con cuidado, hoy momento de irnos. Kalian bisa lihat ya, ada sosok berwarna hitam yang tiba-tiba nongol dari balik bak mobil pickup, sosoknya tuh ga terlalu jelas dan warnanya cuma hitam doang, dan pas Chrisel dan temennya ini sadar, sosoknya tuh kayak sembunyi turun ke bawah gitu guys Karena ruangannya tuh emang gelap banget dan sumber cahayanya itu cuma dari flash kamera si krisel ini Jadi sosok yang tadi tuh emang kerekam gak terlalu jelas guys Tapi kalian bisa lihat sendiri ya, Chrisel juga sempat ngarahin kameranya ke belakang bug mobil pickup yang tadi Dan disitu sama sekali nggak ada siapapun Mention Seorang go dari Meksiko bernama Alberto Del Arco masuk ke sebuah mansion yang super gede dan megah banget. Bangunan itu udah kosong dan ditinggalkan selama kurang lebih 35 tahun, dan warga lokal sekitar situ juga nggak tahu pasti kenapa bangunan itu kayak ditinggalin gitu aja. Mereka muter-muter di dalam situ cukup lama, mereka ketemu banyak lelawar, dan mereka juga sadar kalau konstruksi bangunannya itu agak aneh. Banyak ruangan-ruangan yang mereka juga nggak ngerti gunanya itu buat apa. Selain itu, selama mereka di situ, mereka juga sering mendengar ada suara-suara yang gak jelas sumbernya dari mana. Tapi, pas di tengah-tengah video, tiba-tiba ada sosok misterius yang terekam di kamera infrared mereka. Bayangannya tuh bentukannya nggak jelas ya. Siluetnya tuh kayak mirip orang tapi juga bukan. Warnanya cuma putih doang dan sosok yang sama sempat terekam lagi di kamera Alberto. Penampakannya tuh kayak cuman ngintip doang bentar, terus doi langsung ngilang lagi. Tapi selain dua penampakan yang tadi, pas Alberto dan timnya udah mau closing videonya dan buru-buru cabut dari situ, tanpa mereka sadari ada sosok lain yang ikut terekam di kameranya. Oke, kita nah sosok yang ketiga ini beda sama dua sosok yang tadi karena sosok ini warnanya hitam guys dan Doi cuma diem aja di semak-semak bahkan nih ya mereka tuh juga nggak sadar sama penampakan yang barusan selama mereka ada di situ mereka baru sadar pas video ini diedit dan emang kalau sekelibat aja di video yang tadi tuh kayak susah banget buat melihatnya tapi kalau di slow mo di situ baru kelihatan jelas banget kalau ada sosok berwarna hitam yang berdiri di antara semak-semak Mana? Video yang terakhir kali ini itu nggak jelas sumbernya dari mana, tapi menurut gue ini layak banget buat dibahas karena super duper creepy. So ada seorang cowok yang lagi ada di rumahnya, tapi tiba-tiba dong itu ngalamin beberapa fenomena aneh di dalam rumahnya. Kayak lampu yang tiba-tiba berkedip, barang-barang yang gerak sendiri, pintu yang berkali-kali ngebuka dan nutup sendiri, dan lain-lain. beberapa lama Doi berada di luar rumah, Doi ngumpulin lagi keberaniannya buat masuk ke dalam rumah. Tapi di momen inilah Doi justru melihat ada sebuah penampakan yang aneh banget. Nope. Nope. Nope. Nope. Nope. Kalian bisa lihat ya di video yang tadi, tiba-tiba pintu lemari dapur itu bisa ngebuka sendiri. Dan ada sebuah kursi meja makan yang bisa jatuh ke lantai. Tapi, diantara semua kalian yang tadi, kalian sadar nggak kalau ada sebuah penampakan di video yang barusan? Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatiin ke sudut kanan video. Di situ ada sebuah pintu, dan coba kalian perhatiin ke sudut kanan atas pintu yang tadi. Di situ ada sebuah kepala yang ngintip, tapi posisinya itu terbalik, guys. Gila, ini creepy banget sih.